doa malam katolik bagi mereka yang berkesusahan dalam nama bapa dan putera dan roh kudus amin ya allah bapa di surga pencipta langit dan bumi malam ini kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas kebaikanmu serta penyertaanmu di sepanjang hari ini. Terima kasih sudah mencukupkan apa yang menjadi bagian dan berkat kami. Kami berdoa untuk sahabat kami, ya Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menjalani kesusahan. Biarkan kiranya Engkau yang berikan penghiburan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Dan menjalani proses pengobatan Biarkan kiranya engkau beri kesembuhan Kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita atas kesusahan yang mungkin tidak kami ketahui Biarkan kiranya engkau yang memberikan kekuatan Kami berdoa bagi mereka yang sedang membutuhkan pertolonganmu Biarkan kiranya tangan pengasihanmu yang memerhatikannya Apapun yang saat ini menjadi pergumulan hidup mereka Tuhan Yesus yang mengetahui Dan akan memberikan pertolongan serta jalan keluar Kiranya engkau yang memberikan mereka kesehatan Panjang umur Serta istirahat yang cukup di malam hari ini kami menyerahkan istirahat kami di malam hari ini ke dalam tangan kuasamu. Biarkan kiranya esok hari akan penuh dengan berkat dan sukacita. Semoga kami bisa menjadi berkat untuk sesama. Jadikan kami alat yang tidak ternilai bagimu. Dalam mewartakan kasih serta kabar sukacita bagi semua orang.